Dapat baung kita, Bro. Eh ha. Ayah. Wah. Banyak ikan baung. <laughs> kita dugem malam ini, Guys. Udah ada lampu kelap-kelipnya. Goreng ubi. Permantok ter kerm, tisu magic. Woi. <laughs> Mantap, Mantap, ya. <laughs> Mantap tisu magic ya. Mantap tisu magic. Makan gimana kita keluar kita menuju arah sana dari sini ya kan ini suasananya no, no, no, no. go angkat tangannya. ibu-tipu nih guys oke okay guys, kita udah habis bikin camp campground di sungai Lembu ya nih eha kembali ke masakan anak-anak ke masa ya kembali ke habitat om <ketukaran> nah, ya. banyak ikan baung ikan baung ya ikan limbe oh, ikut lagi iya iya iya pakai kolor ya Masak YouTube ya Masih YouTube pakai cara panjang itu, mandi pakai cara panjang, mau tidur, jangan malu-malu. Nah itu loh, awak di situ aja nampak asli wa Kalau di kota lajak iblak liat. oke okay guys, kita udah ganteng abis mandi-mandi tadi nih iya, <laughs> udah segar-segar semua kan oh <laughs> disini ya sama pasang apa aja asik-asik udah jadi jemuran aja nih wih, baju banget ya wih, udah nggak kok penceder di BKD mantap ya? jangan <laughs> nyeri drone ya, halo guys. Sambil lempar gitu handphonenya biar ya. ada efek terpanjang. Orang ya. itu Oke guys, ini suasana camp groundnya BCP nih malam ini. Ada yang karaoke, ada yang menikmati handphone. Kita bebas-bebas saja -bebas pokoknya. Kita dugem malam nih guys. Udah ada lampu kelip-kelipnya. Nah, ya, ya, ya. <laughs> hey, hey, Welcome to Java Island. <laughs> Goreng ubi. Chef <Save> all Bros. Chef <laughs> all Bros sekarang kalau kemarin sebelum ini dia di area duta, oh emang benar <laughs> serius jadi kitchen kalau acen wah oh, yang <laughs> benar sih <laughs> dapat bau kita bro iyaaa makan malam makan malam sampai ditempatkan Oke okay guys, waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang Jadi kita coba buat tidur lah ya Nih rumah kecil Oke okay ya, sampai jumpa besok pagi Assalamualaikum selamat Jujang pagi jodoh. guys kita Jujang, udah bangun pagi Makan habis ngopi-ngopi lagi maksudnya kita bangun oke okay deh ya lah, kita di sini mau suka-suka lagi nih ikutin Makan terus hahaha <tuk> Guys, pagi guys. Guys. Oh, guys. Ayo angkat cangkir kopi. Selamat pagi. Oke, guys, ini gorengan, guys. Oke. Masar juga nih, Uh, Baroni, Baroni bisa masuk kan, ini, ya. oh, Tadi malam gelap kan. <laughs> <laughs> Jadilah sekelebat, sekelebat kan Sudah <laughs> lama kan sekelebat ya, lama, kita kasih lama, lama. <laughs> Bukan sekelebat Sekelebat, <laughs> sekelebat. <laughs> Oke okay guys, kita mau gas pulang lagi ke Pekanbaru, mudah-mudahan perjalanan lancar nih guys, Ambil. sampai jumpa di next bike camp ya, di kota-kota besar lainnya okay. <laughs> banyak kamera ya? yang terkenal orang-orang Tolong ya, loh ini Iya ya